Hello guys Back kembali dengan gue di channel hacking. Kali ini gue akan nunjukin tutorial kalian um, apa caranya kalian sini am um. iya yeah. motong spirit pakai browser aster. caranya pertama pergi ke browser Google Chrome. Terus klik di sini misalnya foto yang kalian inginkan apa? Misalnya aku inginkan foto Captain Captain Kaizu Nih gambar, misalnya aja ya. misal aja, gak boleh aja di Oke. Okay. Kesuksesan cepat cepat cepat cepat cepat cepat cepat cepet cepet sini kan tas litigi semakin bawah mas ini aja nih kalau udah ke apa ini tuh ah yang ini yang ini ah kapten sang pemburu legenda download kalian klik download Terus kalau kalian masih aja tanya-tanya bang, caranya gimana bang? Cara pertama susah banget bang, oke-oke okay, okay. masih aja nggak tahu ya. Oke, okay. terus gue akan ngopi kedua lagi. Kalau kalian masih nggak tahu, silahkan klik di kolom komentar kalian langsung apa? Tulis caranya gimana Terus gue akan buat video lagi tentang ini Anggap saja ini part satu. Kalau kalian masih bingung ya Kalau udah tercopy pergi ke Playstore sini, Jadi kan kita ketik Ketik um, apa ya Lupa uh, background Background eraser background eraser nah kalau kalian nggak mau install di playstore eh gue udah memberikan di deskripsi video kan ada apa namanya linknya kalau kalian mau download dari browser mungkin kalau udah diinstal buka aja nah, kalau udah masuk klik yang Load foto, nah ini klik yang video yang di copy gue tadi, terus kalau kalian udah masuk klik di sini door, pastikan backgroundnya ini warnanya putih, terus di sini klik auto, auto terus sampai hati-hati, jangan sampai keluar garis ya nih, terus klik di sini save, di sini klik tanda centang, terus ada yang bilang bang masih ada yang masih bingung gue oke oke, lu foto lagi, Tadi gue ngopi yang kedua ini dia, terus klik centang down itu. Terus klik ke sini magic auto, di sini klik auto. kok di sini arahin yang warna putih ini. Nah. Terus kalau masih ada warna putih, hilangin. Ya, ada yang bingung lagi kan? Lo udah klik tanda cintang don lagi. Terus klik save. Klik tanda cintang Oke. Okay terus kalian bisa masang ke video kalian aja. Bisa masang ke video kalian aja. atau ke foto. Misalnya di gue mau masang di foto yang mana? Masang full foto yang Oh mana aja, iyalah loh tau Yang sini latar belakangnya hapus Sini klik speaker Nah ini video yang kita potong tadi Ini foto yang kita potong tadi Kan gak ada garis-garisnya, keren banget kan betul kan, ini cara yang mudah banget kan, like jangan lupa untuk subscribe, lonceng, like, comment dan share.